Selamat pagi teman-teman Kita kali ini hari ini kita mau cari mainan lagi Aku ditemani sama siapa ini? Siapa namanya? Hamid Oke okay. Kita akan seru-seruan bercari mainan Di sekitar pantai ini Ayo kita mulai cari Hmm. Ayo kita cari di mana nih? Hup. Ada warna merah Hamid Bilang mana? Itu Wow ini dia Apa ini? Wow, ini brachiosaurus. Brachiosaurus. Wow, kita Brach dapat satu brachiosaurus. Wow. Yeah. Tapi nggak ada wadah nih Hamid. Wow, ini dia ada wadah. Yeah. Oke, okay, kita taruh di sini aja dulu ya. Hey. Bawa. Ya silahkan dibawa. bawah... Oh, wow. lagi. ada ada lagi. Wow. Tirek. Tirek Sijau. Ini namanya direksi jauh. Direksi jauh, yes. Kita sudah dapat berapa? Dua Apa bahasa Inggrisnya dua? Em, um, anak Oke okay. eh, Apa uh. ini? Apa ini? Help, oh. Help. Dia bersama anaknya di teks ungu dan stegosaurus Stegosaurus, warna apa? Green Green, wow Kita dapat Hooray. berapa? Coba dihitung Satu dua tiga empat oke okay. gimana lagi mainannya Wuk. ini ini dia dapat ini apa namanya um, t-rex t-rex oke okay. kita simpan berbulu t-rex berbulu-bulu eh. ada lagi huh? <laughs> ya ini apa Wow, kita hey. beruntung hari ini ya, Hamid, ya. Iya. Karena kita... Oh, gitu. Mana? Itu. Wow, sembunyi dalam lubang. Wow. Wow. Mantul, mantul, wadidaw. Kita dapat. Hek, cup. Kita ah. sudah dapat berapa, nih? Ayo kita hitung nanti, ya. Oke. Okay. Cari lagi. Oh, itu. Mana? Itu. Wuh. Wow, dapat lagi warna apa ini? Oranye. Oke, okay, kita simpan. Up, mainan. Rupanya sudah nggak ada mainan lagi teman-teman. Yang -teman. mana? Mana? Up. Yeah, wow. dapat lagi nih. Wow, kita dapat mainan beneran Hamid. Padahal Jadi. kita tadi cuma jalan-jalan saja. Hmm, hmm. di sini rupanya banyak. Mainan dinosaurus yang lagi kabur dari sarangnya. Hmm, dapat lagi nih yang terakhir. Sepertinya ini sudah. Yang terakhir, karena kita sudah dapat banyak nih Hamid. Ya. Oke, okay, ayo kita hitung. Oke, okay, sini hitung. Ya, sini. Ya, oke. Okay. Nah, kita hitung. Hmm. One. One. Two. Two. Three. Three. 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 Kalau 10 itu ada berapa? 10 10 Ayo kita hitung pakai bahasa Indonesia 1 Mana? 1 1 2 2 3 3 4 5 5 Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Mana delapan? Oke. Okay. Sembilan. De Sepuluh. Sepuluh. ye, Mantap. Bilang ambil. Mantul. Mantul. Oke. Okay. Dadah teman-teman. Temani kami lain kali ya cari mainan. Yeay. Dadah. Jangan lupa apa. Like Yeay. dan... Subscribe